Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel sayangan kita bersama Kuta Valentina. <laughs> so, gimana kabar kalian anak-anakku semuanya? Apakah kalian sehat walafiat di rumah saja? saya harap begitu ya sepertinya hari ini adalah hari yang kalian tunggu-tunggu semuanya ya penyiksaan dilanjutkan dengan manekin dan lain sebagainya gelap dan hanya center aiming dan lain like. hah <tuh> <tuh> Oke, okay, sebelum kita teruskan petualangan kita hari ini Ayo, subscribe dulu yang belum subscribe Like dulu video-video yang kemarin Atau tonton dulu part pertamanya Biar nyambung sama cerita yang kali ini Oke, okay, langsung saja tanpa bahas basi lagi Hari ini kita akan melanjutkan petualangan kita di Little Nightmares 2 And Rescue. you Wah, ini Ini yang Bisa bikin gak tidur-tidur Sampai, aduh Sebelum hari ini datang ya, lampunya sempat mati, sempat rusak, banyak equipment yang rusak Oh my god, ini apakah terkiduk ya? Tidak, saya harap tidak Nah, ini dia uh, Tempat yang benar-benar saya benci di tempat ini eh. Gimana? Bagian yang paling paling paling paling paling paling paling, paling kita benci itu di sini Gelap, manekin, kejar-kejaran, oh my god aduh tidak bisakah kita hidup dengan damai dan sentosa oh my god oh mama mamang, mamang gaming wii uh. oh eehh uh, kak ita jujur pesimis ya sebelum memulai petualangan yang tadi ini tuh kak ita pesimis serius Kali pesimis. Woi, woi, woi. Santai woi. Pesimis sekali. Tengah. Hai, hai. Ho, oh, oh. ho. Mama, mama gaming. Mama gaming. Mama. Mama. La la la. La, la, la, la. He, he. Oh. He, he. Oh. La la, la la la la la la. la. Eh? Oh, to, to, to, to. oh, oh, oh, oh, oh. Nggak bisa, nggak bisa Mamang, Mamang Mama Gaming Mamang Gaming Mamang Gaming di belakang dong berarti lewat belakang lewat yang arah sana apa lanjut lewat belakang terus ya baru nanti lewat sana coba aja coba aja semua kemungkinan Oh wajib lagi coba Wah, yuk keluar, keluar, keluarin, keluarin hamba dari sini. I don't want do this. Ayo. Udah keluar, keluar, keluar. Capek, capek, capek. Ih kamu puas yang ngerjain aku di dalam dua hari ini. Awas aja. Bentar-bentar. Capek, capek. Capek Udah, Eh Udah, eh hey. hey. Ayo hey. Dadah Dadah, see you See you, dadah Sampai jumpa di kelas selanjutnya Dadah Udah, guys, udah kuat Gak kuat Gak, gua, gak gua. Ayo Ayo Iya ambil itu Nih Ambil dah yang mana Loh Kok gak mau diambil Ayo Loh Dilewatin aja dong seharusnya itu six ya yang ambil nah ini ini kita keluar dari tempat ini jangan jurus wiwi ndak yo lagi ih kalau dia mau ngambil nggak kerja dua kali oh my god alright alright then alright yo yo yo So long, my friend. Sia, sia, sia, beban hati gini Aduh, sini pegang tanganku, pegang tanganku, pegang. Okay. Another dark place sini, sini, eh nggak mau disorot, oke, okay. ada kaki, mm -mm. oke, okay. stay dead ya, anda semuanya stay dead please. Bahan, no, no, no, no, no, no, no, no, I hate this place. Wih, no. kombat no. no. no. dong! Ini kombat ini aja, jangan iya, iya, iya. Good. takutnya pas kita nggak waspada udah udah udah ayo udah. Udah. Nah, udah Oh my god ya. Kayak wajahnya familiar gitu loh. Sama Koki. Oh my god. Iya itu topengnya Sing Roger itu yang paling kiri. Eh, kanan. Maaf ya. Maaf ya. Entah kanan atau kiri tuh. fix dong, yang di demau kemarin itu mereka pakai topeng semuanya. Teori itu benar dong berarti yang sempat di Little Night Map 1 yang kokinya garuk-garuk ternyata di dalamnya masih ada kepala lagi. ke-sneaky-sneaky dong bisa sih eh. oke arah kita ke situ dan pak dokternya oh deh deh deh deh gimana ya kita nggak bisa kayak the teacher sih yang sembunyi lewat pos ya e, di seniki seniki itu adalah mode paling aman gimi daripada barbar ya kita merasakan ketenangan setidaknya untuk sesaat dari gimi somnia nia nia nia ini tunggu dia agak jauh ya tunggu dia agakk jauh ya bicek kakinya Eh, sih, kok lewat situ sih? Oke, okay. okay, okay, okay. right. Nah, ini kita bisa memanjat dengan tenang Kalau disuruh kabur duluan, kalau disuruh bantu, ah, tidak berguna. Nggak ada kepala masuk plafon lagi nih. Tirasaku tidak enak lihat tackle itu. Hmm, Macam. Feelingku bakal jatuh sih ini. Mm. Mm. No, no, no, no No, no, no No, no, no, no, no Tapi suka Ku benci game ini Tapi suka Tidak, tidak No Oke oke oke Takut aja kali kali jatuh gitu ya, kan kaget. Ini kemana lagi? ya jangan bilang kita gelendut. partikel debunya realistis kan? nggak bisa. Apakah ini hadap kemana ya? Coba dulu sih, coba dulu ya, coba dulu kan kita nggak tahu nih jalannya kemana. iya anak ini enggak tulangnya enggak hmm. Mystery, mystery. Oh. Ini nggak bisa diragukan lagi sih. Oh kunci. Eh uh, cari di mana dah? Buntu kebuntu, gimana ya? kita lihat. Six, kamu kok di mana sih? Tidak bisa ya. mau kena itu kantong itu oh kita bisa ada akses untuk naik lagi sih mm -kon. Mm -kon. eh la Gak bisa Eh maaf ya Injek-injek hmm. Kita gak punya kuncinya Oke okay, dari sini Sama para hadirin sekalian ini Daripada sama manekin dari apa mending ya sama hadirin sekalian ini eh eh ayo yang benar cita tapi suka ya apa ya terjebak antara cinta dan benci udah udah nih gini doang gini doang belagu kaitah Iya apa ya Tapi suka Kita lanjutin ya Kita masih lanjutkan Agar kalian tidak rugi menunggu 7 hari lamanya okay. Kalau buka-buka <tuk> ini Oke okay. Wait mm, Kan ini manekin kan ya Manekin kan benda mati kan ya Udah benda yang tidak bisa hidup gitu ya Tapi kenapa kok dikantong-kantongin Kenapa kok ditaruhkan Apa? Ruang mayat Ini loh Nah, apakah mereka hidup gitu loh. Kok eh ayo. Is there a life? Is there a life? Pain, coba. Ini ada pengalian isu sih botol ini. Lihat lihat sikon dulu. Awes oh, ya. Sneaky-sneaky adalah gaya hidupku. Abis matikan lampu, kita ngapain Mancing ya Apakah... banget, Pak Dokter. Ya, it's okay lah, it's okay. Saya isu di sini. Manikin, manikin nih. Kok ya, Belum menghadapi aja udah, ya ampun, tau kan okay, menolong? Oke, thank you buat kalian yang udah nyemak sampai akhir. Terima kasih udah bertahan di menit-menit terakhir ini. So, thank you so much. Jangan lupa like, jangan lupa komen perasaan kalian hari ini, gimana? Apakah tegang ya? Apakah ya biasa ya, Kak? Biasa aku risolok, menolong, no. atau ya ampun? sulit ya, the artnya apapun yang kalian rasakan bisa di, langsung ditulis di kolom komentar. Oke, okay, see you di next episode kita masih melanjutkan petualangan kita, petualangan kita masih panjang, masih panjang. Jadi jangan lupa untuk subscribe agar kalian tahu ada update baru tentang game ini. Oke, okay? see you next week, eh, see you next episode, uh, see you next day. <laughs> Dadah. Cuma main ambek asik, cekak gampang adem ya. Da da da